halo semuanya kembali lagi di channel Anna Mirza Emerald dan di video kali ini kita akan mencoba offroad road menggunakan BMW. Kenapa nih <laughs> Offroad lagi bang pakai BMW? Okay. BMW? Hmm, yang mana ya? Aduh apa sih ini? <laughs> BMW Sedan. Ini ya ini bukan sih, oh iya yeah, bener kita langsung saja menuju ke tempat jalan tanahnya Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. <tell> waduh. Jalannya bergelombang. Oke, okay. kita sudah memasuki jalan. Kecil ini pelan-pelan, waru. sekali yes, coba oke, bisa, <laughs> bisa, bisa ternyata mantap. Oke, kita coba dari yang sebelah sini ya, teman-teman. Mari kita coba. Apakah bisa? Oh, hoop, hoop. Oke, bisa. Ternyata mantap ya. Eh. Siapa kemarin yang kerupet sini? Ternyata bisa. Sangat mudah. Oke, kita closing di mana? Di sini apa ya? <guluh> Deket jualan sate ini. Oke, sekian untuk video kali ini dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya.